Pemindahan telur jangkrik dari indukannya. Oh. dua, tiga. lepas diambil dari endoaknya di apa kan Bang dibersihkan ya dibersihkan dipindah di dari pasir Kalau oh, dipisahkan dari pasirnya oke okay. Usia telur udah berapa hari ini, pak? lebih satu minggu ya. Satu minggu usia telur ya. dari mulai Molen... telur sampai di panen telurnya ini satu minggu. Ya. Ini proses pemisahan telur dengan medianya dengan pasirnya kita bersihkan dengan air. Kita saring pakai pengayak pemisah, dipisahkan antara telur dengan pasirnya. Proses pengadukan. Kita ayak, pisahkan telur dengan pasir sampah. Udah hmm. nampak telurnya nih. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Uh, ini kotorannya nih oh kotoran yang hitam nanti dibersihkan <laughs> proses seterusnya, ini belum habis ini masih banyak ini baru pertama baru awal nih, berapa kali penyaringan Mbak? Jadi tiga kali. Lah. Tiga kali penyaringan baru habis semua ya? Ini baru satu kali lagi. Tadi dua kali penyaringan lagi kedua ini. dan kembali Yang terakhir, yang ketiga kalinya. Terakhir kali ini, kira-kira ada berapa? Ada setengah kilo, nih, Bang. Ini mungkin ada... ya, Kurang lebih setengah kilo, lah, ya. Dengan indukan berapa ini? Satu box, satu box indukan setengah kilo telur, lah. Nah, ini merek kedua. Oh, oh masih ada, belum habis lagi. Itu oh, dua ember tadi mana? Ya ember ya. Hmm dua ember masih ember berarti ya. Mungkin hampir kilo lah dapat ini ya? Kemungkinan biasanya begitu ya. Oh biasanya kurang lebih kilo. Satu box ya. Per box satu kilo. Ember kedua penyaringan pertama. ada yang putih-putihnya oh, apa? Nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, masalah, itu, nah masalah. Dua-duanya ya, Berarti proses pencucian itu Satu kali proses itu Tiga kali penyaringan Ini dua ember berarti enam, enam kali Oh begitu itu yang turun itu telurnya aja baik ya? pasirnya, pasirnya, ya? oh, pasirnya, pasirnya tinggal ya? Pasirnya tinggal, telurnya ada yang yang masuk ke saringan bersihkan, kita bersih dengan air bersih, lepas itu kita masukkan dalam media, ya itu kain. ini media pasir ini selepas disaring ini, ini bisa digunakan lagi bang? sebetulnya sih, kalau terlalu basah dia tidak mau lagi. Oh. Agak lembap. Agak kering nih supaya yang lembab, ya. Nah, tapi kalau dijemur lagi masih bisa ya? Nah, kalau dijemur a oh. Udah murni telur, Oke. kotorannya sikit lah iya. oh, Ini nanti. nanti netasnya Tiga hari menetap, dia netas tiga, tiga hari udah menetas kalau T tergantung, cuaca. tergantung cuaca lah, ya tergantung cuaca agak Panas, terlalu panas 5-5 ya. hari lah ya, paling Lama lah 5 hari oh. Oke okay. Dari dari semut itu pantangan telurnya dalam tiga hari Insya Allah udah menetas tergantung cuaca lah kalau cuaca panas ya sampai lima hari cuaca lembab-lembab tiga hari lah Oke dimakanlah pemanen proses pemanenan telur dari indukan peternak dari Balai Karangan dari Balai Karangan Bisi Om Heri Jabung untuk rekan-rekan yang ingin atau ingin mencari jangkrik silahkan hubungi Om Jabung sekarang kita karami selama 3 hari masukkan ke penetasan ini untuk catatan rekan-rekan nimbok harus steril ya ini. Steril. Enggak bisa bekas-bekas buak lain. Harus steril, harus bersih benar, -benar dari semut. Hmm. Dari cicak. Perlu dibersihkan cik. di kalau perlu dijemur. Nah. Memang perlu dijemur. Memang perlu dia ya, dijemur agar ulatnya mati. Hmm. Nah, ini tunggu 3 hari ah, menetas ya. Cuaca bagus 3 hari menetas. Sepak 3 hari sudah menetas. Ini nah. buak kedua. Ini buak kedua. Oke, tinggal tunggu penetasan. kita tunggu Tiga hari lagi Kita upload lagi Yang ketiga hari nanti Gimana proses jadinya Oke, terima kasih